Jangan lupa, tuan-tuan, apa-apa. Subscribe dulu, nak, no, ya, bih. Kalau nak gelih, animasi kita, host, serunya. Baca lah saya sepatu dua katamu untuk kena sok mohon tu. Baca lah saya. Aku tak boleh nak baca, Mak. Apa pula? Aku tak bawa spek aku tu sok Sudah kicau lah. Sudah kicau lah. Aku tu atuh bosah, wey. kelona kelona cikua inua kelona kelona cikua inua kelona kelona tepo bunyi cikua cikua amo bajoria amo dak ko yo yo dua orang atu mukuh yo kutale main ngosek ngosek dak rame huat dak mau ku amo talik ke lata mari mak mari mak Tengok samak keboh. ah berat ah, oh, oh, ni sangat. Berat abisyo. Abis mak keboh. Jebok mulut ni abisyo. Haa sudut kejau lah abisyo. Sudut kejau lah abisyo. mana, luar mana bila kata ke samak ni. Pisau abisyo, pisau abisyo. Pisau abis mak mata khabar abis mak. Abis mak. Abis mak. Jebok muluk mulut ni. Biar aku baca ke tu. Ngok, oh, tak ada beras kunyit sini. Beras kunyit wana lah. Ada hutin pak cengah Aku... Mak, ini mah mak, aku terjadi nak korang naik nak korang turut Aku nak awin kau pulak tidur jago Ucap semua berdewa Aku nak pulih atas di isamak ni Mak Mak Nggak taklah ni Mak Mak eh mu Sedar boleh aku mak Aku tak khabar ayo Aku tak khabar ayo Alhamdulillah, aku tak khabar ya. Pisau, pisau, pisau Ucak bermain dan medu berciwukan ke putih harimau jemrei Uwok pati jitro nanti jitro nato Satu seluruh berpecah pecah dua Mak, kaget kita klik singgah Minai, ikut munut akhir-akhir pemak mak, mak. Kedah mana woyong? Oh, hmm, lagu tuh Bunyi kata Minai, dikawak tak khabar jadi khabar kedah mana Ternyata, cari ke darat Cari patah sibuk lah Hmm, kakaduh mak gak mau tahu video lagu tu seumur Kau tau nih gak waksa sepian waktu Waktunya orang Hmm, besetak kabar buak nih Hihihi kita gatu, I na hey, Atu no loko, yo, gam -gam kita nak kata yang agak lagi yang agak-agak, tapi tekok dia kita, pokok agak awai, yo tekok awai, yo. Aku awai, tekok awai, awai, Patu, awai, awai, awai, awai, awai, awai, awai, kita ingin panggil hatu juga Kita nak pakai tangan manusia Kalau manusia tiga, kita pakai dua Kalau manusia dua, kita pakai satu Hatu keadaan juga Seperti rupa mak baru ni Tapi ya, aku nak kita tengok dekat Hatu penamu ni panah gelar Dia, dia tu tak ada gelar ke manusia Ini hmm. akan lagi Tidak! Tidak! Tidak! Rangin royo! Rangin royo! Rangin royo! Aku rogok royo! Aku buat ratu remuh sebab pak ni rupak aku nak rangin. Rangin royo! Aduh gani. Aduh gani aku nak ceket-cekok. Rangin royo! Rangin royo! Aku rosak remuh ya aku nak rangin ni aku tengok remu ngai. Salus aku tidak buat ratu remu rangin juga. Bapak oh, ya. nak sangat. Aku ceket-cekok tu mengaku gini apa uh, mau aku nak tanyamu dengar baru di JD nak tanyo gapo nyo nai ne tepat ini ni rama do kare lari orang boleh kato ko rama mangai eh. alah ku nang ngose ga tentu ikak boleh aku padu apa bila ku ngosek, Orang lagi klik belakang tak dengai. Sengoto lagi nge-moto nge-keto. Agak lah. Jadi... ...atudemu. Kita buat ya yang ramak nyanyi ragu kita ramak Kita nak yati, rupuk kardoh, rumuk kardoh Kita tak boleh <tuk> ramak ramak Jadi kena tanya mu depan orang Kau mu buat terbaik tu, mu buat lagu mana? Ya gini Zahid Kita pakai remote control Kita buat terbaik boleh Buat Melayu boleh untuk kita nak usik orang-orang okay, lagi. Orang-orang oh, otak pala dia ni. Otak pala ni pun sedik mati. Lepas kita nak buat lagu mana ni, Mak? Ah, bala, bagi bala langsung ke? Orang-orang okay, perangkan lagu ni lah, bala juga pergi lah. Aku nak, sanya, aku nak tanyamu. Kamu nak kanya, berapa riau, kan? Dah lama, kamu buat kerja ni. Kamu tak ramuh kena juga, gelas-gelas rauh. Ah, ramuh tak ramuh belah-belah tahu. Bila-bila mu jangan buat gini. Sebab orang-mari okay, nak ngain, kita dah pergi ngosep. Kita uh, lagi ngosep pun, kita kira orang-orang lagi, orang-orang tak lagi kita tak rosep. Ah, waktu pula, orang-orang lagi bila ngosep. Kita mari sini nak cari ikan. ...ni kakak ada ngesek kena kaki kaki dua ni. Kaki ni, hati ngeti tak nampak kaki ni pasti nampak kaki bumi. Kalau gitu kita tak jijik, jijik, jijik banget, banget, banget, banget. muka tu nak no ngesek sangat.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 kita nak no rosak ruak lagi. Heeeeee! Apa dia? Apa lagu ni? Apa dia? Tau apa pun ada juga. Itu masih tercek-cek telur. Hei! Apa dia? Aku, kita ucap terima kasih banyak kepada orang mano peminat-peminat kita tu tengok uh, satu pada katut animasi kita. Betul kata-bio, betul kata-bio Kita ucap terima kasih banyak Kamu tengok animasi katu Kalau lagi mana? Ah, aku suka juga Ucap terima kasih banyak Raya cerah tu, saya sobat seluruh Malaysia Apa ah, Pakat beli, tengok katu animasi Katu animasi ah, Jangan lupa Sakserak belakang tu Sakserak belakang buat kita tu Gila tu